Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar media pembelajaran jarak jauh Materi ini disampaikan pada musyawarah guru mata pelajaran di Madrasah Aliyah al, al dan Madrasah Aliyah Muhammad Yatimutenggolo Oleh saya sendiri, Muzakir SAGGR Ketua DPD Akpay Sulawesi Selatan Ibu Bapak sekalian Peserta yang saya Hormati Dan saya eh, Banggakan Media pembelajaran jarak jauh Begitu penting Untuk diketahui oleh Semua guru mata pelajaran Pada eh, Masa pandemi saat sekarang ini Kenapa? Karena peserta didik kita e, mengikuti pembelajaran dari rumah belajar dari rumah olehnya itu tentu harus menggunakan media alat teknologi yang didukung dengan oleh e, internet olehnya itu mata pelajaran kita, materi kita disampaikan melalui media baik media sosial maupun media-media lainnya yang menghantarkan file materi kita atau pembelajaran kita sampai ke uh, peserta didik pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas atau mempraktikkan cara membuat media pembelajaran yang menarik untuk diikuti oleh peserta didik kita uh, yang pertama, membuat animasi tulisan naskah dengan menggunakan gambar tangan menulis pada powerpoint yang kedua, menampilkan video dalam microsoft powerpoint yang ketiga, menggunakan aplikasi kangtesha terintegrasi dalam microsoft powerpoint inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Demikian penyampaian saya atas perhatiannya, diucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.